Hai teman-teman perkenalkan nama saya Eka, saya guru, Itu saya sengaja buat tutorial ini untuk berbagi sama teman-teman yang juga baru banget kenal Excel, kayak saya. Saya guru, jadi setiap harinya nggak banyak, um, dulu nggak banyak pakai Excel, tapi sekarang saya banyak mengolah data, input data, research, analisis. Dari yang simpel sampai sederhana Excel itu berguna banget, banyak banget rumus yang penting banget buat teman-teman kuasai. Mungkin akan kepakai, mungkin juga akan nggak kepakai. Tapi saya akan tunjukin beberapa rumus yang simple banget. Saya yakin teman-teman kalau ngikutin ini pasti paham beberapa konsep sederhana. Kayak misalnya gimana menjumlahkan ini biar cepat, gimana nyari rata-rata, gimana melihat berapa banyak data, nilai terbesar, terkecil, dan sebagainya. Ya, kita mulai dengan rumus yang paling simple. Misalnya menjumlahkan. Menjumlahkan kita pakai rumus sum, ya. Kalau bahasa Inggris sum itu sum. Menjumlahkan. Ini kita nggak usah pakai kalkulator lagi, teman-teman. Kita tinggal sama dengan sum, terus um, kita tinggal uh, otomatis dia kan kayak gini. Terus kita tinggal block tutup burung, jadi cepet. Jadi kerjaan kita bisa cepat Oke, okay? menambahkan pakai sum. Terus, yang kedua, kalau teman-teman mau nyari rata-rata, misalnya ini siswa di kelasnya teman-teman, terus mau cari berapa sih rata-rata kelas, nggak usah manual lagi, tinggal pakai rumus average. Oke, okay, namanya average. Kayak gitu. Average itu rata-rata. Jadi sama aja, kayak sum tadi, teman-teman tuh tinggal sama dengan average. Habis itu tinggal blok deh. Set, set, jadi jadi kita uh, kekerjaan bisa jadi cepet ya jadi rata-rata uh, anak ini nilainya 6,4 sekarang kita mau tahu berapa sih jumlah data dari atas sampai bawah ini jangan dihitung satu-satu jadi kita bisa set-set-set kita pakai rumus count tinggal sama dengan count terus sama klik double click terus kita block nah Oke, okay. jadi teman-teman bisa lihat di sini bloknya B3 sampai B12 itu artinya konsepnya kita nyuruh rumus itu untuk menghitung jumlah data dari B3, B3, di sini kan ketemunya, sampai B12. Jadi konsep itu aja yang perlu teman-teman kuasai kalau Excel. Jadi ini jumlahnya 10 ya, teman-teman boleh hitung satu-satu kalau mau. Tuh kalau tinggal di blok juga sebetulnya di sini kelihatan count 10 oke, okay. nah terus ada lagi count A namanya pakai rumus count A count A tuh hampir mirip sama count tapi kalau count itu dia cuma mau ngitung jumlah data yang bentuknya eh, angka kalau tulisan dia nggak mau kalau count, coba deh kalau count teman-teman ngekliknya di sini di kolom A dia nggak mau, dia akan error karena count itu cuma ngitung kalau datanya berupa angka kita hitung deh, bener gak kalau kita pakai count terus teman-teman blok ini dia akan terhitung 0 jadi kalau teman-teman mau ngeblok mau menghitung berapa banyak tulisan gitu ya, dari sana jadi dia pakai count A oke, okay, jadi sama dengan count A ini count A tinggal di blok deh set Nah, sama kan? Sepuluh, gitu. Nah, rumus berikutnya yang teman-teman juga harus kuasai adalah max atau maksimum. Teman-teman mau lihat berapa sih nilai yang paling besar? Ini sih gampang ya, ketahuan 10 karena kebetulan datanya dikit. Karena untuk contoh aja, bayangin kalau datanya ada 50 atau 40 repot. Jadi, teman-teman tinggal sama dengan max block set. Selesai yang maksimum ada 10 terus kalian yang paling kecil pakai apa? yang paling kecil pakai min caranya sama, sama dengan min label klik, block tutup, tes paling kecil dua. Abdul terus teman-teman sekarang mau melihat um, gini mau lihat siapa sih yang nilainya nomor dua paling besar di kelas ini gitu jadi kita pakai large, rumus large, ya. Jadi caranya sama dengan large. Oke. Okay. Nah, kita baca. Cara-cara memahami Excel yang paling gampang tuh baca array. Array itu baris, baris atau kolom berapa yang mau kita lihat datanya tuh ada di mana gitu. Kan di sini kita mau lihat datanya di sini. Terus kita maunya K itu mau lihat yang ke berapa? Yang large atau terbesar ke berapa? Saya kan maunya yang kedua. Jadi saya ketik dua tutup. kurung, Jadi 9 adalah nilai terbesar yang kedua setelah 10 9. Oke, okay. sama juga dengan small. Saya bisa pakai rumus small untuk mengetahui yang terkecil ke berapa gitu. Saya pengen tahu sekarang siapa sih berapa sih angka terkecil ketiga gitu. Jadi saya tinggal sama dengan small baca, array, array itu datanya ada di mana, kan di sini kan kita mau dia ngelihat di sini yang terkecil keberapa, saya maunya ngelihat yang terkecil ketiga tinggal ketik 3, tutup kurung set, terkecil ketiga adalah 5, yang nilainya 5 nih, si KD yang terkecil ketiga, sedangkan yang terbesar kedua tadi adalah 9, yaitu si vina gitu oke, okay? nah ada lagi satu namanya Sam Product Oke okay? sum Product Sam Product itu misalnya nih ya nilai terus di sini ada bobot Gitu bobot Bentar ini tak pindahin dulu Tapi pindahin ke sini Bobotnya hmm, Agak aneh sini tapi gak apa-apa dicoba aja ya 30, 40 Setiap anak punya bobot bobot misalnya nilai efektifnya berbeda-beda gitu misalnya uh, ini adalah nilai nilai uh, keterampilannya ini adalah nilai sikapnya misalnya gitu ya ini biar cepat aja kita copy aja oke okay. nah misalnya kayak gitu teman-teman mau lihat ini sekarang adalah nilai keterampilannya atau skillnya dan ini adalah nilai uh, sikap Nah, nilai dia totalnya itu adalah ini kali ini. Kan gitu ya untuk nilai totalnya. Supaya teman-teman enggak satu-satu ngaliin terus e, ngejumlahin gitu. Teman-teman bisa pakai sum product. Ya, sum product. Biar kayak gini. Sum product. Kita coba ya. Berapa sih total-total semuanya ini? Berapa sih total semua nilai anak-anak ini? Gitu. Kita pakai sum product. Array 1. Ini ya Kan ini. Kita mau jumlahin ini. Baca lagi. Harus dipindahin pakai titik koma. Array 2. Ini. Terus teman-teman bisa set tutup. Nah, jumlahnya 1.690. Kalau mau manual juga teman-teman bisa ngaliin dengan manual. Misalnya ini kali ini tuh terus misalnya mau di turunin terus mau di sum bisa juga kalau mau, tapi kan uh, sorry tapi kan jadinya lama, ya kan ini, bener gak 1690 nah sama kan 1690 kalau tinggal pakai some produk itu cepet banget Itu ya teman-teman jadi sekali lagi ini tuh rumus dasar Excel yang wajib banget kita sebagai pendidik tahu cukup gampang ya nanti kalau misalnya menurut teman-teman ini masih terlalu saya ngejelasinnya terlalu cepet, teman-teman bisa request rumus mana Dan nanti saya tuliskan oke, okay? oke ya teman-teman semoga rumus ini berguna Jangan lupa di subscribe karena saya akan setiap saat menuliskan rumus-rumus dan tips sederhana buat teman-teman. Bye!